momen melepas balon ke udara seluruh keluarga yang menyaksikan pemberkatan pernikahan sakral dari adik kami pariban kami yang siampudan yang paling bungsu Theodora putar-putar SPD dengan Didi Hendiko Sindukir SD Hello guys kita lihat baru selesai resesi untuk kata, eh, semuanya, nasi, kata ah, versi matahari sama Bang Mata yang sudah santer di Kota Medan makan di Indonesia santer kriminal ya indahnya balon-balon kekepiraan ramai ramai, oke, tahan ya, depan, petang. Petang. tahan kertas ya, tangan depan ya semua ya, balonnya akan dinaik sedikit, oke, okay. oke, okay. tahan kertas ya, petang. tahan kertas.